Jual beli emas, logam mulia, mudah, dan sesuai syariah Ya kebetulan saat ini kami masih understaff Tapi kami akan kejar untuk selesaikan proyeknya sebelum deadline Astagfirullahaladzim Kita jadi Mohon ke kebun maaf. binatang kan ba Rara sayang, huh? maafin abah ya Naya. E -e. Abah mendadak ada meeting penting nih. Hmm. Kamu di luar dulu ya sayang ya. Tapi ya? habis ayo, meeting tetap jadi kan pak? Eh sebentar ya Naya. Huh? Hmm. Hmm. Abah meetingnya lama nggak ya? Hmm. Nonton TV dulu deh. <laughs> <laughs> <muk yang gagal> <h squishy> eh, Abah meetingnya udah selesai. <kuh> ah, ketawanya jangan keras-keras ya sayang hmm, ya. surut <muk> sama Abah ya. <yang> iya, Bah. <bawa> pinter sayang. Hmm. Hmm? Loh, kok masih di sini? Hmm. Gak tahu mah. Hmm. Sekarang aja Abahnya masih meeting. Hmm. hmm, mungkin Abah ada meeting penting yang nggak bisa ditunda, Ra. Hmm, ah, gimana hmm. kalau sekarang kita bikin DIY? Hmm, Aduh. astagfirullah, Abah. Uh. Astagfirullah, uh. astagfirullah. <tik> Abah kenapa, <tik> Ra? Kalau sudah selesai main, dirapikan ya. Huh? Bahaya sayang kalau ditaruh sembarangan. Loh, tapi bah, Rara kan nggak bisa begitu loh. dong. Kita ini sudah buat perjanjiannya Kita sudah sepakat. Hmm. Astagfirullah. Boleh nonton Hah? TV. Ngelain, hmm. ngelain, ngelain, ngelain segala. Rara, hmm. kenapa sebul, dah? Sebel, sebel, sebel. Waduh. Hmm. Ada yang lagi bete nih kayaknya nih. Ih, hari ini abang nggak asal. Katanya mau ke kebun binatang, uh -uh. malam meeting, hmm. terus abah injak dinosaur. Masa nyalahin Rara, kan abah yang gak lihat jalan. Huh? Rara kesel, sebel. Huh? Rara, huh? dulu abah juga pernah kayak gini ke Kanusa. Huh? Udah janji habis pulang kantor, mau ajak Kanusa pergi. Eh, gak taunya Aba malah gak jadi pulang hmm. Kanusa jadi sebel hmm. Marah hmm. Ya, persis kayak kamu sekarang ini Pasti Kanusa sebel kan? <laughs> Tapi, Kanusa baru paham Kalau Aba tetap maksain untuk pulang buat nemenin Kanusa hmm -mm. abah bisa dimarahin sama bosnya Parahnya lagi hmm -mm. Aba bisa aja loh kehilangan pekerjaannya Nah, nanti siapa yang nafkahin kita? Hmm. hmm ah ingat gak waktu abah ajak kita camping hmm? abah bikin tenda hmm -mm. terus tendanya ketiup angin oh, oh iya iya tendanya terbang iya <laughs> iya <laughs> terbangnya tinggi lagi kasian abah terus kamu masih ingat gak hmm -mm. waktu kamu sakit demam abah panik banget lorak huh? abah sampai lupa kalau motornya ketinggalan di kantor hmm. Kata Uma, Abah paling gak bisa dengar kabar kalau anaknya ada yang sakit. Abah, tugas Abah sebagai kepala keluarga dan juga imam buat kita semua itu berat banget, Lora. Abah harus bekerja mencari nafkah dan juga melindungi keluarganya. Jadi, tugas kita harus meringankan bebannya Abah, rak. Masya Allah. Cara bantuin Abah gampang banget kok, Ra. Oh ya? Kita tinggal nurut aja sama Abah. Hmm. Hmm. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Hmm? Apa ini? Abah semangat ya. Ini roti bakar cinta Ara Buat, Buat abah, aba. taras sayang abah aba. <guluh> <guluh> <guluh> Hmm, hari ini enaknya bikin DIY apa ya? Hmm. Aduh, eh? gimana nih? Hah, abah? Teman binatangnya, buruk tutup kalau kesiangan Abah! Kenapa abah berangkat sendiri sih? Asyik, asyik, asyik, kenapa ikut? <guluh> Oke, kalau gitu abah hitung ya Satu, dua <guluh> <guluh> duduk ah oh iya